Serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar live lah tentunya Mengawali perjumpaan kita di sore hari ini persahabat ya Bang Imin akan memberikan informasi terbaru nih seputar idola kesayangan kita Dede Lassi dan Kakak Bilar ke kabar pertama Yang mana Alhamdulillah persahabat ya akhirnya dipublis juga nih ...kekiutan Lesin dan Rizki Bilar di channel Youtubenya Leslar Entertainment... ...main game bareng Bunda L ternyata jago main game nih Bunda El tuh... ...Masya Allah banget persahabat ya, luar biasa kekiutan dari Dedek Lesin dan Kakak Bilar... ...ini sangat membuat kita semakin bangga bahwa pasangan Dedek Lesin dan Kakak Bilar ini... ...bisa banget persahabat ya, menjadi teman, menjadi adik kakak pun bisa Masya Allah... Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia selalu untuk mereka berdua. Dukung terus yang terbaik untuk karya-karya terbaik juga dari Leslar Entertainment. Diunggah kembali oleh akun Just Leslar, ada kalimat caption yang sangat luar biasa nih. Dari akun Instagram Just Leslar udah di publik nih. Just nonton buktiin bisa gercep viewersnya kayak gercepan tadi pagi katanya tuh. Yuk kita bisa. Support yang terbaik mudah-mudahan untuk viewersnya bisa mencapai di angka jutaan Yuk buktikan kekompakan dan kesulitan kita Selanjutnya kita lihat juga persahabat Ada sebuah unggahan yang dimana luar biasa nih persahabat ya Masya Allah Mereka ini sangat romantis banget persahabatnya. Mereka ini bisa jadi suami istri Bisa juga adik kakak tuh persahabat ya Jadi sahabat pun bisa dong Pasangan yang sangat best banget nih Lesti dan Rizky Pilar Mudah-mudahan selalu menjadi sosok inspirasi Untuk banyak orang Ke kabar berikutnya Kita lihat juga deunggah dari IG Sinyal Bang Bobby Suarez Persahabat ya Yang mana mengunggah sebuah postingan video 2 jam yang lalu Ini ternyata Ibu Rosmala Dewi dan Kak Nova ini lagi belanja nih untuk persiapan berangkat ke Turki ya. Wow, belanja sepatu sendal pokoknya banyak banget barang-barang branded yang diborong oleh Ibu Rosmala Dewi dan Kak Nova ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan mudah-mudahan juga untuk keberangkatan dimudahkan dan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan berikutnya kita lihat juga persahabat. Ada sebuah unggahan luar biasa dari kakak Bilar di IGS pribadi miliknya Mengunggah sebuah postingan foto mobil Yang tentu ini adalah mobil kesayangan dari seorang Rizky Bilar Terpampangnya nyata di parkiran persahabatnya, ya Masya Allah si kuning dan si biru nih Wow luar biasa mobil mewah milik kakak Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu berkah barokah Dan mudah-mudahan rizkinya selalu menambah amin ini diunggah oleh akun love underscore leslar Tentu banyak dimanjiri komentar hingga respon dari para fans Ya ini salah satunya dari akun Dea Bunga Dahlia Sukses terus untuk kesayangan Semoga rezeki kita juga dilancarkan Jadi mari kita selalu berucap yang baik-baik Agar kebaikan kembali pada diri kita masing-masing Amin Masya Allah banget ya Mudah-mudahan selalu sehat yang terutama Dan mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik untuk selanjutnya kita lihat nih para sahabat rekabat soal Rizky Bila ternyata hari ini masih di lokasi syuting ya Jangan ada yang tanya nih kenapa Bang B masih di lokasi syuting dan kapan Leslar berangkat ke Turki Tentunya kita doakan saja dan kita dukung dan kita tunggu kabar dan informasi Langsung dari seorang Rizky Bilar dan Leslie Tijora Momen ini diunggah oleh akun Sabah Sekolah Leslar kalimat caption pun dituliskan Dilarang komen yang pertama Bang B masih suit ya Yang kedua kapan Leslar ke Turki? masih syuting yang komen kayak gitu Gue kirim rudal katanya tuh Siap-siap <laughs> rudal Tentunya dikirim Bila mana ada yang komen Bertanya ya Aku masih syuting kapan Leslar ke Turki Tentu kita hanya bisa mendoakan Dan menunggu kabar baik dari idola kita Dan kita lihat juga Banyak sekali tanggapan komentar Yang diberikan dari sahabat Leslar Yakni dari akun Galia6939 Mengatakan Time yang nunggu kabar dari mereka sendiri nggak percaya orang bilang nih itu, kalau mereka sendiri yang ngepost berarti ya udah berangkat katanya tuh. Yuk kita doakan saja yang terbaik untuk idola kita. Selanjutnya para sahabat, kita juga lihat ada sebuah unggahan nih, info langsung dari si cantik dideklasi Kejorak. Ini 59 menit yang lalu, Deddy Lesti menginfokan bahwa kita semua sebagai fans sejati dari Leslar harus wajib untuk selalu menonton acara Poles -Po in Lesti di aplikasi video.com bersahabat ya. Yang tayang setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sore. Nanti jam 5 sore kita akan... Tentunya, sama-sama menyaksikan acara poles kepo in Lesti di aplikasi video.com. Dukung yang terbaik untuk karya-karya dari idola kita, dari Onglasti, dan Kakak Rizky Bilar. Untuk berikutnya, kita lihat juga persahabat. Di sini ada sebuah unggahan juga yang luar biasa. Ada kabar terbaru dari Kak Nova, keluarga besar. Tentu di sini lagi makan bareng ya Ada Ibu Rosmala Dewi, Bang Bopi, dan Bang Bensi Kumbang Ada juga suami Kak Nova yang Masya Allah luar biasa Yaudo akan terbaik untuk keluarga besar Leslar juga mudah-mudahan Selalu sehat dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua sebagai fans sejati dari Leslar Masih menunggu kabar baik dan kabar terbaru selanjutnya Tetap stay tune terus channel ini biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya